Okay, hari ni kita ada uh, ini Ular daun Ular hijau Ataupun ular pucuk Ataupun nama saya pergi Akhir tu lah rasna okay, Dekat Malaysia ni selalu jumpa Bukan okay, cakap Common species lah uh, Ular ni Tidak berbisa Dan juga tidak berbahaya Kepada manusia bukan tidak berbisa lah uh, Mike Venom juga Iaitu ular bertaring belakang jenis Ophistoglyphus Yes Taring jenis Ophistoglyphus Iaitu taring pada belakang Rahang ni lah Ular ini memang secicak Katak dan lain-lain Tak -lain. misal uh, selalu jumpa ular ni Okay Lawa tak lawa tu kan Tuhan Haa Mantap semua Mahu dapat ilmu yang bermanfaat. Belajar ini sudah dari satu gineula. Oke, okay. ini mulai. Okey, kau nyalai. Eh. Oke, okay. nama ular ni adalah mangrove snake ataupun ular tiong ataupun ular ponti. Kadang-kadang orang jumpa ular ni dekat kawasan bakau ataupun kawasan sungai. Nama jenis ular ni adalah boiga melanota. Dan ulan ramai orang awam keliru dengan katam tebu okay. Sebab pun saya cakap dia orang banyak keliru Dia orang tengok pada belang kuning Sebab katam tebu berbelang kuning biasanya Untuk katam tebu berbelang kuning Nama dia bunga jatuh. Cara bezakannya mudah okay. Untuk katam tebu belang kuningnya agak tebal Dan untuk ular punti belang dia seperti belang hijau ni Ok Ula pun ini berbisa tetapi bisanya hanya untuk makanannya sahaja. Untuk pada manusia hanya ada isit remam, bengkak dan juga gatal-gatal dan lain-lainlah.